Ah. arti serupa ayu ah. arti serupa ayu ayu ayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ideologius dimanapun kalian berada coba kembali bersama mimin di channel youtube Hillia tv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 namun ternyata di beberapa segmen ada cuitan dari Rafi Ahmad yang masih menyangkut perautian kehidupan hidup dengan Ayu Ting Ting dan di sini dilansir dari sebuah acara dimana mana di sini ada host Deni Cagur menanyakan perihal nama-nama artis yang diawali dengan huruf A dan di sini terlihat dengan jelas bahwa Rafi Ahmad Memang sengaja menyebut nama Ayu di depan Nagita Slavina dan juga sahabat-sahabatnya yang lain, sehingga mereka semua tertawa ketika mendengar nama Ayu. Dia sebut, walaupun katanya dengan jeda Ayu Dewi, namun banyak sekali para fans mengatakan bahwa Ayu yang dimaksud oleh Raffi Ahmad adalah Ayu Ting Ting. Semoga depan Raffi Ahmad dan juga seluruh keluarga Tidak menyangkut pautkan lagi nih ya Nama Ayu di keluarganya Karena kita tahu bahwa Ayu Ting Ting tidak berbuat apa-apa pun Masih saja Menjadi cibiran orang-orang yang tidak dia sukai Apalagi ini dengan sengaja Raffi Ahmad menyebut nama Ayu Di depan semuanya Dan semuanya tertawa Mendengar kata-kata lontar dari, menurut Rafi Ahmad, apakah ini sudah settingan ataukah belum? Namun yang jelas semua artis yang ada di sana menyebutkan nama A yang berbeda, mulai dari Anwar, kemudian yang lainnya. Namun yang menjadi Perbincangan warganet, kenapa posting nama Ayu yang harus dibawa-bawa terus oleh Raffi Ahmad dan juga deni Cagur? Semoga dengan kejadian ini tidak ada lagi di omongan dan juga, celana netizen kepada Ayu Ting Ting karena Ayu berada di tempat yang berbeda dari keluarga Andara. Dan dari postingan tersebut, banyak sekali komentar dari para sahabat dan juga netizen, mengomentari cerita yang diberikan oleh Rabi Ahmad dan juga ketawanya Rabi Ahmad dan juga seluruh artis yang ada di sana Angelina Soraya teriak sari Angelina jeli arti kasih olah artis seru Pak Ayu artis seru Pak Ayu artis seru Pak Ayu ting ting ting ting Obrolan tersebut pun terciuat nama Ayu Ting yang dia sebut oleh Raffi Ahmad sehingga membuat semua tertawa di sana. Dan lihatlah komentar-komentar yang berdatangan yang memetarisi ke Raffi Ahmad yang kurang pantas karena selalu membicarakan dan juga menyebut nama Ayu Ting Bahkan di sini ada salah satu komentar yang mengatakan bahwa gak nyebut nama Ayu gak rame. Dari sahabat Vitenilu itu. Ya, entar yang disalahin ayunya lagi dua jam yang lalu kemudian juga dari Dea kayaknya dia bahagia kalau ada pihak lain yang dihujat. pin berita PC sama Mimi peri kayaknya dari Dea gak nyebut ayu gak rami dari Eonia banget emang mancing orang untuk berprasangka jelek ke yang lain, yang lagi rame lu sama Mimi Peri perasaan udah rapi ya terus di yang 92a nah, kemudian juga dari Ami Yolanda 02 disebut Ayu pasti ngaruhnya ke Ayu Ting Ting soalnya nah, ada ketawa-ketawa gitu heran ya Ayu Ting Ting nggak pernah nyebut nama nih lagi tapi nih lagi apalagi bininya berasa korban padahal 11-12 kelakuan sama laginya nah bilang semua dikasih hidayah biar tahu Tuhan maanil bisa saja kalian mentertawakan orang yang kalian zalimi ini besok-besok kalian yang bakal ditertawakan orang gak lucu rapi ya sengaja banget bikin lelucon con seneng ya settingan pakai nama orang terus fans barbar sama orang yang gak tahu apa-apa gue tahu sekarang yang suka nyari masalah itu mereka sama sirkelnya karena Ayu sendiri nggak pernah sindir-sindiran, berarti memang dulu ada apa-apa ya mereka, tapi mereka pintar nutupin, terutama gigi. Ya, buktinya di beberapa acara TV, gigi kurang nyaman Kalau nama ATT disebut, bisa nggak usah bawa-bawa nama Ayu, entah Ayu siapapun karena ujung-ujungnya yang kena Ibas Ayu Ting Ting. Udah hidup damai, nggak pernah nyenggol-nyenggol orang leal saja. Di sini Ayu Ting Ting bahagia dengan peran juga semua kegiatannya selama bulan ramadhan ini ada pos buka FM dan juga prodis TV serta acara yang lainnya. itin juga menjadi brand Sador dari Royco dan juga produk sakit kepala terkemuka di Indonesia. Untuk ITIN-TING semoga selalu sehat, semoga selalu bahagia. Lupakan nyinyiran orang-orang yang ada, semoga semakin berkarya dan semakin maju. Oke sahabat semua, yang tersebut kita bisa mengambil hikmah bahwa Seseorang bisa diam namun orang yang tidak suka selalu memberikan komentar-komentar jelek ya di belakang. Sehat selalu untuk I ting semoga sukses semua acaranya dan semoga selalu berkah membahagiakan keluarga. Bimbing akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sahur semuanya. Halo. Kita sahur pakai kentang Mustafa dari Dinding Kuliner. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hmm. Sorry ya nih. Hmm, Pake nasi panas-panas, guys. Hmm. Ini pakai lauk apa aja enak? Yang mau cobain Yang mau order Bisa langsung ke ting-ting kuliner Sebelah Hmm Hmm Hmm Coba anaknya pakai pake gini segini Dek Tidur tuh Ya anak sih Ya anak sih Ya Ya